halo semuanya kembali lagi bersama saya nendang Musa dan kali ini kita akan mainkan game game apa ini Stumble Guys ya ya lagi gabut ya Kata tahu oh ini tadi tadi rencananya tuh mau buat video jadi ide uh, ini Uh, role play tapi random saya ambil kode salah satu di Discordnya tapi kok full gitu kan ya udahlah kita coba ini ya guys kan? stumble stumble guys ya namanya enggak tahu siapa ini dan ini di Steam lagi gratis kayaknya selamanya sih gratis ini jadi buat yang mau ya silahkan claim saja gitu kan nah, ini ada hadiah gratis nih coba kita ini kayaknya daily gitu ya lagi spin daily jadi selama 24 jam oke okay, ini kita dapat apa ini dapat token cuma tiga <laughs> udah lah. nah ini oh, sebelumnya saya udah coba main sebentar sih coba kita lihat skinnya tuh cuma dikit baru dikit <laughs> karena kemarin baru main ya kan ini langsung ngajak kita mainkan ini saya mainnya di PC nggak tahu kalau di PC sama di Android bisa nyambung enggak ya apakah game ini memiliki fitur crossplay saya tidak tahu Oke, okay. ini saya mau ajak Bapak Urto. Jangan deh, <gifat> takutnya masih sibuk, masih kerja kayaknya deh. Bekerja, bekerja. Aduh, saya benci di tempat ini. Kenapa sedih tempat ini gitu loh? Dah. yo yo oy. Eh eh, apa nih? salah harusnya ke kanan nih oh, wah <laughs> susah ini susah banget saya benci banget di tempat ini please, please please please please no no no no oke okay. awas eh awas awas awas awas nah kan duh lewat dulu deh ayo oke okay. oh tumben nih Biasanya susah banget Oke mantap Lolos pakai Z lolos Akhirnya kita bisa ngeliat ya pemain yang lain nih, Ini dia skinnya apa nih? Skin tentara kah? Loh, kemana coba kebanyakan ide gitu loh mainnya? Oke, gua ada yang skinnya save ya? Bagus-bagus ya skinnya ya? ya loh, nyemplung ini belum. Ini ada oke. 16 yang lolos. Ronde berair Ronde. Oke, ini tinggal 16 nih. Ini makin makin sedikit makin susah ini. Sepertinya ya begitu. Karena kemarin saya baru coba. Oke. Oh, ini diacak ya tempatnya nggak bisa kita milih ya. Iya, iya, iya, iya. Ya. Ya aduh. Di atas awan ah, lagi nih. Yang ini lagi. yuk oh, bisa yuk. Hop. Hop. Hop. Ayo ayo ayo ayo. Au au au au au. No no no no no. Oke, okay, sip. Oke, okay, bentar. Lewat dulu, woi. Wish. Wish. Bentar. Ya kan? Sabar. Gitu aja. Wish, gawat nih ya kan gawat nih wih oke okay. ini kalau main game beginian pinknya bawah 100 terus ya lumayan main ngerobok kok kenapa di atas 100 mulu ya oke okay, ini kita melihat waduh waduh fashion sekali nih ya yang pakai skin koki ini. skin Chef. kena kena itu terus ya lompat pak biar lebih cepat nah ah. ya udahlah <laughs> oke okay, kita coba lihat wih oh waktunya habis wah ada waktunya ya oh atau udah delapan tadi <laughs> mentok cuma delapan ternyata oke okay. Aduh ini makin susah nih kayaknya terakhir ini cuma satu nih Jangan sampai aduh, terjatuh Oke okay. Oh ini masih tujuh sih Oke okay. Ini lagunya copyright ya Mudah-mudahan enggak sih Tadi lupa lagi Enggak ngecek ininya Di option Oke okay, kita harus menghindari ini Menghindari hewan yang seperti Bukan hewan sini apa ya Aduh-duh Oke Oke Oke Oke gitu gitu oke okay, oke okay. <laughs> ini kenapa agresif banget dah no no no no no no Uish, santai ya kan santai dulu nih ini kenapa banyak kumpul di sini dah Wih, ini merah merahnya agresif sekali ya oh jangan jangan jangan ya jangan ya jangan tolong tolong tolong tolong tolong tolong ya tolong ya ini kenapa merah-merahnya kesini no, no, no, no, no, no. Ah, seru juga amat gini-gini oke lolos ya udahlah bodo amat udah udah wih menang coy oke okay, kita buat thumbnail dulu screenshotnya oke okay. <laughs> menang dit ya kan Baiklah teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini dan ya buat kalian yang mau main silahkan add steam saya ya. Mungkin kalian mau main bersama atau mabar main bareng ya terserah apapun itulah ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video update dari saya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video yang berikutnya.